guys, ketemu saya lagi hari ini saya mau ke The Nam Yang Cartoon, you guys, di <tik> yang paling atas, guys yang paling atas, guys Taman terus sendiri guys. ini Terus ke sini kan Ada arahnya, ya, guys, dekat Nil dengan Mbak Likur. Ke, ke tempat peninggalan bersejarah di zaman kerajaan atau penjajahan lah orang salah Garden. lam garden Akepik. Kita disukupkan pertama adalah tempat atau itu gas pertunjukan semar di wilayahnya. Terus kita ke sana, guys. Ada security, ya yeah, seperti itu. SC C, Hill. C2 di Denmon ini tempat bersejarah peninggalan bersejarah, guys. Uh, cantik. Uh, cantik tempatnya, guys. Seperti ini. Ini peta tamannya, guys. ini tamannya peninggalan Kaisar Qingling, ya. Bagus kan tempat Ini taman Taman pembuka gas Tempatnya seperti ini Ada, Ada polisinya, securitynya namanya seperti ini guys kayak suruh ini peninggalan yang bersejarah guys bagus kan kita masuk ini yang pertama namanya Chinese Tribal Gallery toilet sebelah sana iya orangnya seperti ini dalamnya guys tempat bersejarah dulu kalau bikin bikin rumah dari kayu seperti ini cantik touch buat dari kayu asli cina Kita bersejarah hmm. Dari sini Kita lihatnya dari sini pertama kita masuk oh, gas kita disuguin seperti ini main buat rumah asli dari kayu tanpa tanpa paku tanpa apa gitu tradisional banget terus kita keluar dari sini Beautiful. Celi ya guys, rapi. genteng pun dari logam, bukan dari kayu, kayu, batu. Ini yang pertama kita masuk di sublin seperti ini. Terus kita, kita ke ngiri kita akan disuguhi seperti ini, guys garden Rawatan, batu-batu, bebatuan dengan bonsai yang sangat besar. Terus kita ke sini guys. Sebelum ke sana kita ke sini. Di sini kita bebatuan, batu dan ditunjuk, ditunjukkan air buatan. keunikannya guys batu stone, stone ya. keunikannya dari ini Taman Garden peninggalan bersejarah ini peninggalan bersejarah guys sampai ah ke sana lotus namanya lotus kita jalan ke sini lagi kita tambah kita disuguhkan kedua kita disuguhkan ini uh. Terus kita masuk ke bonsai Kita disubuhkan bonsai Bonsai pes. Bonsai kita dulu oke hmm. yang dua adalah stun keunikan asli untuk kita keluar dari sebelahnya tadi menuju ke tempat lain dan di depan tadi ada tempat bonsai ini tempatnya guys ini rumah kedua yang kita masukin tadi saya ingin mengajak ke tempat rumah ketiga masih bisa ke situ kita ke sini dulu yang bisa dimasukin guys peninggalan oh video. tidak boleh nggak oleh menabung gue video tulisannya jadi saya nggak masuk ya guys oh restoran yang tempat baral restoran kita ke sini kita syuting yang lainnya, guys karena kita nggak boleh ada desa yang no video jadi saya nggak itu disini sini di sini tempatnya open the cluster only please press in main just di sini saja ya guys ini taman di tengah di tengah apa ya Tindakar tuh, di tengah itu kita jalan ke sini Saya nggak ke sana, karena tadi yang sana itu ya guys Mbak-mbak, foto Jalan di sini Stun bapak, -bapak foto. Koi. Keindahannya guys, original. Kita sudah masuk ke sini, kita jalan ke situ guys. Yang tadi nggak bisa masuk guys, dikarenakan itu tempat apa ya, kayak setun. Terus kita jalan ke sini guys. Ada oh, <tuh> dua. Di sini tak bisa dilewatin Jadi ini seperti taman Mungkin Jadi seperti taman batu-batu itu Jadi kita nggak bisa kesini ya guys Nggak bisa di jalan Ditutup jalan ini Terus kita kesini saja Kak Indahnya batu-batun gitu. uh, Burungnya nyamuk Keren banget Burung Kita, kita lihat nggak bisa kasih ini bisa kasih ini ya jadi kita motornya aja guys ini tengah-tengah mungkin buatannya sekarang ya guys ke sana. Keindahannya, guys. Ori guys. Orinya ya. Dalamnya seperti ini, guys. semua tradisional bersih atap atapnya original ini masih gas nah, kalau mau makan tadi yang di dalam air terjun tadi kesini guys nah di sini buat makan tadi batu kita jalan apa semenunya? ya menu makan Cina terus kita kesana lagi ya yang tadi kita ke atas lagi ya guys ini yang tidak bisa difoto tadi guys, saya muternya kesana toilet Lihatnya aja berisanya Cina guys Ladies Ini orang hiwat Kita spin Kita naik ke atas guys Ke atas ada itu Kita naik ke atas Di atas ada Ada tinggal bersejarah Kan tadi tamannya guys ini Dia hanya dari atas. Kita ke atas lagi guys Dapat dengan yang atas Setun lagi Pertama kita di Sobel Setun keindahan taman Peninggalan disnasti Lin Yang Dibangun di tahun 1900 90 kalau nggak salah, atau sembilan ratus sembilan 1.909 sembilan, sembilan ratus sembilan puluh sembilan, ratus sembilan puluh sembilan, Keindahannya Kita tak boleh Foto di atas tidak boleh fotogas. Kita turun ya. ya. Di atas nggak bisa karena di tempat Buddha. Apa harus menghargai? seperti ini samping keindahannya seperti ini guys kita bisa ke sana karena itu untuk kita harus menghargai orang banyak orang ya guys seperti ini taman yang di sini ya guys berbuah, guys. bunga teratanya itu indah. karena di atas untuk buda, guys. maksudnya untuk Bayangan sudah ada, filmnya tidak bisa dipotong. macam-macam teratai, putih, ungu, pink, berbunga kamu mau ambil ambil apa? dan mbak hai, tadi, oh my god oh, so beautiful Ooh. beautiful hmm. terus terasa matang seteng lah dia akan ke seteng Tak. Enggak bisa ke sana pokoknya karena di, semuanya di itu. Gak boleh rekomendasi. Sepenang. Hotel itu guys. Inilah yang di dalamnya, guys, yang disuguhkan di Garden. Keindahannya, origin, dan Roseka ya guys peninggalan Zaman dinasti Lin 1909 Inilah yang, di, yang ditunjukkan dari ruang bawah dan ke atas, guys, yang yep. disuguhkan. <tuk> Jangan lupa like, share, comment My channel Bye bye, see you next time Bila saya lagi Dari yang baru lagi